Akhirnya, kita nyampe buat makan malam. Sayang, nih nih nih nih, makanan yang terkenal di Bandung: nasi, bahan-bahan Ban. hmm? Ban kacang, ha? Ban kacang lagi, bancakang cakang. <tuk> Ayo, kita makan yuk! <tuk> tumis oncom, pete goreng, eh, uh, jangan ditanya udang goreng sama ayam kampungnya, daun pepaya, ada genjer juga, eh, uh, sambal hijau, sambal-sambal merah, wush cuma aku diet aja ini kayak nurukah, ai aku juga mau makan. Hmm. lagi ngalir, loh. Uh. apa ini udang goreng, sate, sate goreng, Sate lagi ini, ini apa namanya? pete, pete tuh. gak aja tuh gitu. jani mau, mau makan lauk malah jadi makan nasi. Orang mah mau makan begininya di Malabung Tua hmm. Hah? nambah terus nasinya. Nah, itu. Orang yang di belakang yang makannya banyak banget, banget ya. <h> <h habis habis tuh tuh, tuh tuh tuh tuh habis habis luar biasa <tuh> gimana kenyang gak kenyang gak Hehehe Huh? Buh, banyak banget makanan enak-enak. Buh bikin kenyang. Banyak makanan enak-enak. Mantap jos. Ya kan betul kan? Banyak makanan enak-enak, mantap jos. 顔が見えないじゃない? <笑> 何これ? <笑> <何かと分かる>? <笑>